Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di video sebelumnya ada beberapa teman yang menanyakan dan meminta untuk wallpaper yang saya gunakan ini. Wallpaper yang digunakan adalah wallpaper bawaan dari HP Nubia Red Magic 3, seperti ini ya. Dan kalau kalian ingin mendownloadnya, maka caranya sangat mudah. Di sini saya tidak bisa membagikan linknya secara langsung karena memang gambarnya punya orang lain ya. Nah kalau kalian ingin mendownloadnya silahkan gunakan aplikasi Google Play Store ataupun browser internet lainnya. Kemudian ketikkan wallpaper Mars 01 seperti ini wallpaper Smart 01. Kemudian kita pilih yang gambar dan kita scroll ke bawah. Berikutnya di sini akan ditemukan untuk wallpaper dari Red Magic 3. Nah yang ini ya. Oke ini dia untuk wallpapernya. Kemudian kita buka untuk halaman situsnya. Lalu setelah itu, kita scroll ke bawah dan langsung saja download. Oke teman-teman, mungkin ini saja untuk video singkat pada kesempatan kali ini. Semoga untuk cover bisa kalian gunakan. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.